Hello dan Assalamualaikum bersama saya Safuan Kita kembali semula dalam South React Season 2 Episod 3 Agent Ali Kita akan sambung semula Ali dia masih excited lagi kat Akademi Misi yang, yang hari tu pun tak habis lagi Kita akan teruskan tanpa memuasa Jom LRT CRT ke LRT Last Train tu to... apa tau dah tak nampak Ya. Yeah. Uh, siapa pula ni? Oh, kita tak tahu apa kesudahan mission hari tu eh. Oh, dia orang kalahlah. Prestasi kamu teruk. Langsung tak ada strategi, tak ada kerja. Lah, baru first mission. Macam ni nak jadi ejen. Lain. Kombo lah. Jangan mula bertempur kalau tak boleh menang. Kamu masih ada pilihan untuk dapatkan intel yang lain. <tongan> <tongan> aku tak rasa niat dia macam tu lah. Diorang ni takkan tak tahu background Ali waktu selamatkan Kawan-kawan dia dekat power plant kan season 1 kan Duit ada dekat dapur Jangan lupa makan tu Senang sangat dia orang punya reasoning cakap Oh Ali dia tinggalkan kawan-kawan dia pergi dulu, eh, Padahal dia Jangan patah jika balik jika. kot Oh rosak semua Kenapa nak marah-marah Main saja mah. Ya, kira pore nah, squid. Nah, Tugas mestinya kalah bila -bila. Ya, Victory sebenarnya Nasi memberi semangat hari kepada ahli daripada season 1 untuk belajar kelemahan diri sendiri. Ya, belajar nah, dari kelemahan. Pas ni boleh cuba lagi, buat lagi power dan level up. Setiap minggu kamu akan diberi misi sebagai tugasan. Ia akan dijalankan secara berpasukan dan diketuai oleh seorang mentor. Oh, mentor? Disebabkan persembahan kamu yang teruk tempo hari, kamu akan dimasukkan ke dalam pasukan lama kamu semula. Hmm. Pasukan lama dia siapa? Ah. Oh. Okay, Ali. Jadi pakar dengan Alishah lah. Hmm. Jom pergi tengok. Wei, eh, cubo. Mana boleh main pergi je. Ha? Huh? Kenapa? Mata kan beroperasi secara rahsia. Polis pun tak tahu kita wujud. Oh. Jadi nak saya guna iris untuk cari jalan masuk? Tak payah. Zaz dah pergi dah pun. Okay. Zaz dah cari jalan lah Neonimus? neonimus, yang pernah sistem pertahanan habis mata. Betul. Hah, tak benar? Sorono, tengok orang kelam kabut. Tapi Bila tu? Asal kita ingat, Asal kita ingat, Neonimus. Macam? tu? Asal kita ingat, Neonimus. Asal kita ingat, Neonimus. matikan virus aku Sebelum habis seluruh sistem tempat ni Kena ingat, kita tak banyak masa! cepat ke bilik kawalan utama ah, aku ter, tak ter -ter aku termiss -ter loss episod ke apa dia tengah serang sistem melalui mesin-mesin lain yang berhubung dalam network ni macam mana boleh macam tu wah genius dia ahli syah atau ada sesuatu yang dia untuk aktif betulah benda labah-labah itulah chowat Ah dah jumpa dah <Goh>! chowat dekat bawah eh ke drone dia cuba nak tangkap Robot pelik ni. Apa boleh hantarlah Zaz. Mungkin itu yang anonymous gunakan untuk hack tempat ni. Bawa robot tu ke sini supaya kita boleh jejak punca signal dia. Okey, jom. Alicia. Ya, guna jom dah guna ke jelah Zaz tu laju kan? Ayah. Ali pinpoint je dia the location. S Sana. Ah yes, let's go. Oyo laju pula binatang ni mengelak. Oh no. Laju ya. Tembak kau pergi tak ada. Tumbuk ke ah. Lari pula. Come on, comat. come on. Come on, come on. Kokit ah. Tangkap dia. Ha, ah, jadi alimunan. Ha, ah, dia tak tahu kat mana ni. Kan? Ha. Ah. Let's go. Tangkaplah. It eh, bocor pula. Oh, impak dah. Okey, sama juga. Okey uh, ke? sasaran dah tumpas. Siapa okay, para? Sekarang untuk jabatan. Senang. Oh, Ali dalam lagi ya. Aku dah basuh sikit landasan training dan kejap lagi ada satu lagi train akan bergerak. Oh, no! bertembung pula Ali dalam tu. Maksudnya maksudnya dua dua train tu terbomb Datamu Fuji Gila dia ni New Animus ni Dekat sini So New Animus ni vibe dia macam, kata -kata. macam joker ah dia punya oh, apa challenge joker ataupun riddler sa lebih Bagi kurang biasanya, kan tak sangat, kan Oh kat belakang tu ada crate dalam ni, tu ni, ada apa oh, okey tada sama tata ke boss level ada robot pula dalam tu Dah boleh ini lokasi dia jos kau boleh kejar train tu pergi tolong ali Jozas drop hilang terus. Dah lawan kat tempat sempit je weh. Oh, ah, serangan drop. Aduh, tak defend. Apa lagi yang Ali ada? Habis semua dia dah pakai. Ah, dah tau dah, Zaz. Oh, laju tu ni. Oh, kau panggil member Ni apa ni? Oh, vi, Apa lagi? Ah, tak bagi tahu pun. Oh pusing pula dah Jaga Oh kena dah Zaz tolong tarik perhatian dia Aku rasa aku tahu apa nak buat Ah, weh kau tengok Zaz dia laju kan Kan gunakan yoyo kau Bagi dia imbalance Sekejap Zaz punya power ni memang tak ada drawback ke apa Itulah nama Yovit Serentak je dua-dua bantai tempat sama eh tak kat bawah Boleh kita bos. Lagi, lagi, lagi! Ah, sekali Oh, tiba apa tu? Ah, biasa. Ah. oh, dia putuskan salah dialah dia putuskan. Habislah weapon ah, dia. Marah-marah. Main juma. Ah, licak boleh macam apa yang Victor cakap. Tutup dia. Aktif. Wih, apa dia, dia letak kat sini? Sini apa? Uh, armor? Something? Tolak dia. Ya! Alasio lah. Semua huh. terjadi. malas sampai jenis. Alam, rajuk pula. So, train ni berhenti lah kan? Tapi yang train yang bertembung tu, cawada? Uncle, train dah blackout. Macam mana ni? Tak boleh nak bertukar landasan. Apa? Ada kenapa tak? pon ni. Oh, oh. Eh, benda ah. eh, lain. Memang tak langgar pun. Puri oh, saja psycho dia sebenarnya. New Animus Dia cakap akan melanggar. Oh, dia main dengan perasaan. Ya, betul. Dia hack dari sini. Cafe Cyber? Wah, dia pada siapa Cafe? So dia budak lah. Wah, ada dalam tablet dia pula. Apa benda siak? So Kita sekarang ada villain yang Uno dengan geng-geng baru pula sampai nombor 10 nombor dia. Lepas tu sekarang kita ada Neo Animus. Aku nak sebut Neo Genesis, tu. aku macam teringat tu je. Neo Animals yang main dengan hacker-hacking pula. Ha, dan nampaknya dia just nak bermain sahaja. Dia bukan nak membunuh pun, dia macam nak ialah dia mainkan perasaan, dia main dengan otak kau. So, very interesting ah. Kita dia introduce dengan villain baru kita. Aku rasa ni barulah kan. Aku tak ingat pun sebelum-sebelum ni ada cakap pasal Neo Genesis ni kan. Betul tak? Kan? Tapi tak apalah itu jelah episodnya untuk episod 3 season 2 Agent Ali. Kalau korang suka dengan video ni macam biasa boleh like jangan lupa untuk subscribe juga. Kita akan jumpa lagi di episod akan datang. Uh, assalamualaikum dan bye-bye.